Thank mm -hmm. you. al fatiha al fatiha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 Uh, you know Dan <coughs> nyali Bismillahirrahmanirrahim الله jin <chat> 사진으로는 굉장히 thank now la ya سلام دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بل مغاشدنا وانزر لنا ما مضي واشع الكرم صلى الله ربنا على المجد أحمد المصطفى سيد المرسلين قال اني والصدي يجمع لي الله يا الله يا رحمنا والمسلمين الفاتحه sama itu ya, Oke, eh, tunggu, tunggu, tunggu siap, Pak orang nah, nah, nah, siap, siap, siap Eh, eh Udah, Udah gue tadi langsung ke cuci tangan, langsung Lohan, dong, Tadang, nah, urung, nah, urung kenapa kok harus cuci tangan itu? Yo soalnya ati-ati wong yo. Tega, cuci tangan sabareko like, getong pemakaman like, like, no, no. iki yo. Iso-iso sawanan. Yo. teringat ketong-ketongane arek ndu rumah kawane dadi nyawa awake wedi. Nek jere ngono. terus kan karena yo virus to, Mang. Di patut like, antisipasi mereka yang benar karena tidak mau jadi terus sekianan seminggu terus mau lagi ngapain bangga gitu di pemakaman tuh mau dong bahwa dia, nih, kuburan, ini jenisnya, jadi, ada yang kuburan wijenengi nyekal jadi ada mengirimkan doa kepada leluhur kita yang ada di kuburan situ yang ada di pemakaman situ gitu loh itu rutin setiap tahun bang, apa mau dan atau kalau itu sih anu mas dilakukan setiap kalau mau bulan ramadan. Jadi setahun sekali ya lah di sini setahun sekali itu dilaksanakan. Jadi di kota ada okay. itu, yes, apa biasanya itu berenam beri rada anti krum ya, neng kota kota. Jadi ada neng joki, mak syukurlah Jadi, setahun pisan ya. terus nih dapur tapi aroma kan Bagaimana? oh ngombalan. Ngombalan ini hipot ya selamatan, yudho, aku sang, namu, ya, jadi, selamatan acara gegengan gegengan menyambut bulan suci ramadhan jadi ngko terus Ambang seni guli eh e yoto gomong pawon le ambang e bung ti waktane tem cetece anu ya kowoneng siap siap siap songolas yo songolas nyo kowoneng kape nung oh go permati ini iski ya ki cilingas ate makir Om Abang, tenang kan, cepat tes begini. Oke oke. Maaf. Om Abang. Ya. Karena tadi sore mana tuh? Sorry, dia tadi sore jalan-jalan buat gua tuh ke pemakaman, ke pemakaman. Ke hmm. Ke pemakaman. Tanya apa? kirim kirim Nek, oh, ya. iya. tuh apa? karbon kar ya itu kar tapi kayak nanti uh, besok aja majalah, tapi kan tadi mau ngajak ngangkat kan kasih dong kemana tuh nanti pokoknya nanti tak kasih terkerek bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallam. Kamu anda, anda, anda, anda, anda. Pajeki, pajeki, pajeki, pajeki, mau, menyambut bulan ramadan. karena besok itu umat muslim seluruh dunia sudah melakukan puasa jadi pada ini mungkin pada bisa dikasihkan penjalan sedulunya dan saking polres <San> yud untuk teman kolo kini kolo antisipasi virus corona virus itu terus sih alhamdulillah bos monggo sampun saat ini pedal saat sekarang ikon kalau semoga salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kita mulai Selamat datang teman-teman yang cinta boneka, cari boneka. Oke, kita stay Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Langsung dengan kita Alhamdulillah. <tuh>, <tuh>, Wa ba'daha. Alhamdulillahil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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمداً شكريا ربنا العالمين اغفر لنا وارحمنا في مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال lawati min rabbina ajna fi dia langsung langsung datang langsung Terus Apa sih? diambil. Daging, daging. daging. Daging. Daging apa sih? Duh. Mau Huh? eh. Yeah. Yeah. Yeah.